Waspada emas masih bullish. Secara umum, bias harian pergerakan emas USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1859.91, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1849.39. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 November 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.